Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah di BWA sekarang sudah berada di Ambon. Nah ini di belakang 10.000 s Al-Quran. Nah ini bersama saya partner lapang BWA di wilayah Maluku, tepatnya di Ambon. Uh, perkenalkan Ustadz, namanya Ustadz. Nama saya Amri Sangaji, biasa dipanggil AI Nah Ustadz Amri, nah uh, tangkapan uh, sejauh ini bagaimana Ustadz? perkembangan terkait dengan ya, Al-Qur'an? selama ini, selama Al-Qur'an masuk, kemudian banyak juga yang nanya-nanya apa namanya? Penasaran, penasaran ya? penasaran gitu kira-kira hmm. ya, bisa sih, ambon kota kecil ini masuk sepuluh ribu begitu pada kira gimana? padahal targetnya puluh ribu ya? Oh, padahal targetnya tuh puluh ribu waktunya bilang targetnya puluh ribu oke, salah satu bupati itu heran gitu, kaget gitu, 50.000 ribu itu banyak sekali tuh untuk Ambon gitu eh. ya Allah ini 10.000 aja ini udah cukup bikin rame kota Ambon, nah ini distribusinya rencana kemana aja bisa? ke yang paling jauh Pulau Tual kemudian yang dekat sini Pulau Seram, kemudian Pulau Buru bulu Buru ya, bulu seratan sama Pulau Buru itu namanya ya nah Insya Allah kita akan sukseskan 50.000 ribu Al-Quran itu kita bagikan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Ambon. Ayo kita kencangkan investasi pahala jari yang kita melalui wakaf al dan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.